Oke, okay, teman -teman. halo teman-teman, selamat datang di uh, sesi kali ini Jadi di sini kita lagi-lagi didukung sama Great Edu nih Jadi terima kasih banget buat uh, Bang Amrul dan teman-teman Great Edu Udah mewujudkan keinginan kita untuk berbagi di malam hari ini gitu ya Itu itu tau enggak uh, pendapatan pertama saya saking seneng ya Itu aku screenshot buat tanda bukti nanti ketika ada Aku kan banyak juga teman-teman Youtube ya Ya. ketika mereka nanya pemula-pemula, kita pasti kasih tahu aku pendapatan gini waktu pertama kali. Nah. nah, sebenarnya apa sih YouTube Studio gitu kan? YouTube Studio itu sebenarnya sebuah dashboard dari YouTube gitu yang dirancang khusus buat ngebantu para kreator, konten-konten kreator, buat mengelola channel mereka gitu. Di menit satu, sisa 75% gitu. Sisa 75 orang. Di menit keempat, Iya, turun. Ya, turun sedikit-sedikit. Di nah, sampai di oh. akhir video itu sisa berapa tuh? Nah, itu nanti retention kita berapa gitu. Nah, terus ada lagi nih indikasi-indikasi yang ngebantu kita untuk uh, cari tahu, nih, di bagian mana video kita uh, itu orang tertarik tuh untuk nonton lebih.